saya melaksanakan di depan Ka'bah, yaitu Ka'bah bisa kalian lihat jadi kita turun ke bawah karena ini toilet bawah tanah toiletnya mirip dengan toilet bawah tanah di Madinah dan udah komat, jadi kita harus cepet-cepet agar tidak ketinggalan sholat asarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Bubun Sri Jawa Dan seperti biasa saya berada di Masjidil Haram Dan saya akan selalu ada Dan hadir untuk memberikan Informasi terbaru Dan update terbaru seputar Masjidil Haram dan Proyek pelebaran Masjidil Haram Dan Barusan sudah Azan asar jadi saya akan wudhu dulu ke Toilet bawah tanah yang berada di Masjidil Haram Jadi jika kalian belum tahu Seperti apa toilet bawah tanah Masjidil Haram Ikutin saya terus Jadi kita turun ke bawah Karena ini toilet bawah tanah Masya Allah Allah. jadi cukup rame juga di sini saya pengen ke toilet dulu pengen kencing cukup rame banyak orang-orang yang wudhu jadi toilet bawah tanah ini ini udah lama jadi toiletnya mirip dengan toilet bawah tanah di Madinah beda sama toilet yang baru tidak seperti ini jadi saya pengen buang air kecil dulu jadi ntar kita sambung lagi saya udah kencing dan saya juga udah Wudu, jadi kita tinggal bergegas ke atas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat asar dan ikutin saya terus dan udah komat jadi kita harus cepet-cepet agar tidak ketinggalan sholat asarnya Masya Allah, tabrak Allah, celananya basah Kayak yang berak di celana ya Astagfirullahaladzim, saya malah ngetawain orang Dan kita harus cepat-cepat bergegas untuk menuju masjid Biar tidak ketinggalan sholat asarnya Sholatnya sudah dimulai, jadi kita harus cepat-cepat bergegas ke masjid Dan saya sudah melaksanakan sholat asar, saya melaksanakan di depan Ka'bah, yaitu Ka'bah, bisa kalian lihat. Dan sekarang saya akan ke atas, dan ikutin saya terus, kita naik elevator menuju ke atas. dan seperti inilah suasana masjidil haram pas jam 4 lebih pada asar suasananya seperti ini dan di depan ada petugas dan saya akan minta masker karena masker saya udah agak jelek ya jadi saya akan ganti dengan masker yang ini yang baru dan gratis juga enggak perlu bayar. Dan kita keluar dan sampai di sini saja video saya di hari ini. Dan saya doakan untuk kalian yang belum pernah kesini ataupun yang mau kesini tapi terhalang oleh virus COVID-19 atau pandemi kemarin bisa secepatnya kesini untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun haji di tahun depan. Dan selamat beraktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.